kamu <SILENCIO> aja <SILENCIO> <SILENCIO> dulu kan, <SILENCIO> Mama. Hei. terus. ada yang rumput, -rumput itu. <tuk> kamu anak raja kayak itu nah. Jadi nih. nak jangan lagi bikin ke lagi <SILENCIO> <Nina. SILENCIO> jangan dukang multim jangan sampai menjualnya nah mulai wahid menjadi tidak menjadi anakku aku lena, aku itu Beneran kok, aku sarankan dikam. banyak. Ah, kalau. Ayo Ini yang enak. meragukan juga kayak buah apel dalam hati malu tuh. Buah apel punya Kamu Ada ini ya. Sa buah pulau ujar ada buah nggak, lah, mau tinggal lah? udah empat tadi, air tolakan si Anang alias konsimuannya bak apa mesir abbas awan merasakan pangan jangan laut Pulau-pulau nama teman si putri ke pulau itu pulau Pulau-pulau Awan nama aku Ini ini lebih ya ada yang pada mana Oh, baiklah. Begitu. Santai saja. Kadega kawan, <tuh> <tuh> Daki, orang anak, si Ubit, jalan. Kedemir, isting, kalih, langsung mendatangi untuk zaman. Bukan beli latar sini, rumahnya ya, itu datang, Jangan Hei! orang Jangan Aku anak kita berdua Nah, ke dulu ini nanti Bisa beli lagi, Where is the beautiful? cari kalau lain nih. Udah aku. Mainkan Bye bye. <tuk> Ayah, ini kayak apa mudahan kalau sudah, Di anak, aku untuk enggak enggak ampun, udah lama. kok belum lakuin kakak menyukai ikan? Maik, aku tuh nakaihan kalau bang sangit benar kayak itu nak. cuma hati itu nak. ikan tuh ada mau aku imam, makalitan. tapi ayo apa nuntunena? bangarat ujar orang tua kayak itu nak. kasih orang tua kan anak tuh sepanjang zaman. pasti eh, anak lo orang tua, sepanjang zaman di bangun ini buatnya Aina marah juga anakku kan makanan kawitani baik hati gitu kayak Pak Jalak pasti dimapakan anaknya hal lagi kayak ini aku tanya macu aku enggak mak ini ayo mak muka itu nak Aina kamu gado aja di rumah tiap hari kamu makan di tahi Jadi kita tadi mana mengakhiri kekuatan berataan, mohon ampun, mohon teridanya, mohon pian pan berataan, doakan kami, mudahan kami ini kekuatan berataan. Amin. Akhir kata kami berataan, tundaskan. Wassalam.